Pengampunan pengampunan itu bukan diberikan kepada orang-orang yang masih terus memilih untuk berbuat dosa Tapi pengampunan itu diberikan kepada orang-orang yang bertobat dan memohonkannya Meskipun diberikan secara cuma-cuma itu pengampunan Tapi pengampunan tidak bisa dimanipulasi Pengampunan itu tidak bisa kita permainkan Jangan permainkan Tuhan, apa yang kau tabur kau tuai Yang tidak kau tabur tidak kau tuai Tuhan tidak bisa dipermainkan hanya karena kita tidak bisa membeli pengampunan, bukan berarti pengampunan itu murahan. Makanya itu orang yang tidak bertobat sampai akhir hayatnya, udahlah dia akan urusan dengan Tuhan. Kalau saya jadi orang itu, saya ngeri. Berarti Tuhan tunggu saya di sebelah sana, jika hidup saya fine-fine saja sampai kuburan. Berarti Tuhan menanti saya di gerbang yang satunya itu, waduh tidak ada jaminan bahwa saya akan bisa melalui gerbang itu tanpa Tuhan lemparkan orang berdosa itu ke lautan api.